Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pada teman-teman semua Yang telah memberi di channel Pinatang Pintar Hari ini Aku akan membaca Salawat Maria Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kita semua Yang membaca Mendengarkan atau yang Muhammad bin Laden. The Then hello. mahabbati wa nafsin wa nafsin bi atati kulli ya allah tambahkanlah selawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terkecahkan semua kesusahan dapat dilenyapkan semua keperluan dapat terpenuhi dan semua yang digambakkan serta husnul mah dapat diraih, dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta sahabat-sahabatnya di setiap hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.